Gue tONE만 behaviors Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat dimanapun berada Jumpa kembali bersama Hilya TV Yang pasti akan memberikan informasi Terbaru terhangat mengenai Ayu Ting Ting Dan informasi pada kesempatan kali ini Welcome back untuk Ayu Ting Ting Yang hari ini sudah bisa berada Di Brownies TV Lagi nih pemirsa Suasana Brownies TV semakin hangat Seru dan juga menggemaskan Berkat kehadiran Ayu Hari ini di Brownies bersama dengan Ruben Onsu, Wendy Cagur dan juga ada si cantik Amanda Manopo Tapi sayang ya Ivan Gunawan hari ini nggak bisa hadir di Brownies TV Jadi Ayu dan Ivan belum bisa bertemu nih hari ini Semoga ya persahabatan Ayu dan juga Ivan semakin langgeng nih Nggak ada intrik-intrik uh, yang lain-lain lagi deh di sini Mimi menginformasikan mengenai Ayu Tinting yang hari ini sudah kembali beraktivitas di dunia pertelevisian. Diawali dengan Ronis TV pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, kemudian Ayu Tinting melanjutkan syutingnya di acara Lapor pub Special Ulang Tahun Lapor pub bersama dengan semua sahabatnya. Dan di sini juga ada beberapa video full yang Mimi sajikan untuk sahabat semua di rumah kegiatan Ayu Tinting hari ini. Pokoknya seru banget deh, jangan sampai di skip ya sahabat semua. Oke sahabat, selamat menyaksikan nih kebahagiaan ayu hari ini. Bisa berkumpul dengan Wendy dan juga ada kakak tersayang nih ya di acara ProRish TV yaitu Ruben Onsu. Dan pastinya bisa bersama lagi dengan Amanda Manovo selamat menyaksikan sahabat semua di rumah semoga menghibur mimpi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uraan, siap oksa. comeback bu ay, manis di rumah nunggu ini halo oksa jangan lupa nonton brownies brownies ada yeah, ini Aduh, bu, ayo comeback <tuh> <tuh>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 Like that you regret everything that you did that you said I don't think you understand what and my heart's black and blue from the I feel like when I'm with you I'm losing cemburu Siapa nengok dong Siapa Nengok Eh nengok hey! Mama bahagia Eh sini dong. Eh sini dong. Eh sini dong. Tapi cocok kok Mama. Sini sini dulu Tapi mama sini cocok dong. Cocok sama Boy William. Ya. Tapi jujur kesulga? Eh sedikit eh, enggak. aja. Eh, Pak. Ya, eh, eh, Wa gimana, Wak? Tadi Wa batin gimana, Wak? Batin banget ya. <laughs> kok berarti, enggak menaruh kecewa tuh kalau batin, gini. Batin enggak dia nih? Mati gimana mati kamu bahagia ya. Biar cahat cahat Jadi, Ambil yuk. Yuk, yuk, kamu, <tuk> yuk, aku. dong, boleh gitu boleh sombong dong. Kamu kamu. Play with me cats and You don't understand the pain of You don't ever want give me way. You don't ever want set me free. Oke, iya. dikasih ini kasihin nih. Yowak itu pernah harus ke rumah Ya Allah, tuh saat berarti loh ini. Oke, pade, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, Guys, karena kita dikejar waktu. Disuruh sama Ibu Fori, kita harus sampai on time pulang brownies. Thank you. Oke, dan munduran dong, Gil. Iya Lihat, tuh. Kita on the way menuju lokasi untuk ulang Ya, Ibu Fory di motor Bang Hadi ini. Ya, ya. suti punya tangan kan sama itu eh eh anak ayah nggak boleh galak apa sih kamu <tuk> ya, karo kucing itu makhluk allah ayu <tuk> nggak hey, bisa sayang kamu kalau geli maaf apa coba sama ini risik banget ya suti sayang senyum dong kamu kan kangen Kapan lagi coba Ayu Titing jadi tukang sapu ayo. Ayo kapan lagi ayo. Jauh-jauh liburan ke Eropa, Bayu. Sayang, senyum dong. Kamu kan enggak kenal sama kita kan. Kapan lagi coba Ayu Titing jadi tukang sapu ayo. Ayo kapan lagi ayo. Jauh-jauh liburan ke Eropa, Bayu. I could feel sudden some upon. Play with me like cats and strings.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 sepuluh si, atau ah, rampok, rampok, rampok laptop. apa sih kalian tuh cantik banget? apa Oh no. no, no, no. pokoknya mobil nih kayaknya. Gue dapet duit bukan buat nyalon dari sini, mobil Ya oh. ya. Yeah, yeah. Last projectnya Wulan di lapor Pak nih. Wulan Selamat terbang. Kita <laughs> coba lagi ya. Coba lagi Tinggal mopolnya aja Kalau masih kalian coba itu pokoknya cukup masih masih apa namanya? Jangan namanya apa kan? Polisi pokok juga enggak apa-apa ya. Pokoknya ya. Action. Gila gila gila gila. bikin gua enggak bisa parkir nih. Aduh. Oke. Okay. Orang terluka bukan ditolongin malah ngambil handphone Iya, memang kita orang Indonesia Orang terluka bukan ditolongin malah ngambil handphone Mantok, kenapa? Gak apa? Gue udah, menjiwai total sih lo Lo collecting gak usah total-total Oh my God, terluka Tapi gak ada yang ngolongin, malah video-in Gak ada, gak ada emang Lu lagi, malah dibikin kan tim dokumentasi dari tadi Gak nanya mantok udah salah aja sih lo, ngapain sih lo? Gak apa, udah salah sesuatu Gak apa, udah salah sesuatu Dua troli dari, troli aja. hujan hujanan, hujan, Langsung jadi kosong. kalau kalau Set. Wui. bikin kenapa kita, Pak? film layar lebar. Bapak-bapak mau ngapain ini, Pak? ya, Pak? Masih aja bikin perusuhan, Pak, 2023 satu sebentar yang ini mau oh, ini nah, ini komandan. Dadang, Ayo mobil di arah Andika Dia mau jadi aktor Lo aktor apa pelawak nih hari ini? Aktor Nah terbudaya lo lamain dikit gak apa-apa sih bang Kita ngikut aja bang Kita awas bikin video clip bang di sini bang Nah pas nyampe sini sebenarnya mau ketemu Andika Kalau mau dikit dulu gak apa-apa Mau jadi aktor hari ini Udah aktor Tiamat udah dekat nih Gimana bapak pendapatnya pak teman Apa agensi keren Bapak Cepat Sorry, kita harus sampai on time. pulang brownies. Thank you. Oke, okay, dan Munduran dong dia. Lihat tuh